Perhatikan Momen semalam Abang L ini digendong oleh Rara Terlihat sangat nyaman Persahabat dia, sampai tertidur Ini sih cute banget ya Abang El memang anak yang soleh Dan anak yang pintar Sepertinya efek ngantuk persahabat dia, Digendong langsung tertidur Masya Allah Abang Fatih selalu menjadi Pusat perhatian banyak orang Apalagi di acara semalam Abang Al memang selalu banyak tentunya orang-orang yang pengen menggendongnya, Masya Allah. Postingan ini pun di-repost oleh akun sabadoting underscore leslar. Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Masya Allah, pinternya anak solehku ini. Wow, luar biasa banget ya. Dan di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan hingga respon positif diberikan dari sahabat Leslar yakni dari akun Hakaniati mengatakan masya Allah anak soleh gampang banget tidurnya waduh masya Allah banget ya pokoknya kita bangga karena abang El ini anak yang pinter berikutnya juga komentar diberikan dari akun Aisyah Azahra Az 692 Masya Allah Abang El sama bicinya anteng dan nyaman banget Sampai diboboin sama bicinya Itu persahabat. Sampai diboboin ya sama Rara Ini emang luar biasa banget kebahagiaan yang kita dapatkan Semoga Abang El selalu menjadi anak Yang selalu membanggakan kedua orang tua dan banyak orang Selanjutnya disimak juga bersahabat recidukan Yang kita dapatkan Masya Allah Terpantau Abang Fatih sedang duduk santai bersama Papa Bilar Dan di postingan ini pun persahabat ya kita Salvok dengan kursi Ini sepertinya kursi baru nih persahabat yang ada payungnya Ini tempat duduk santai di pinggir kolam Tuh Masya Allah banget ya Ada yang baru nih di rumah Leslar terpantau banget ya Bos kecil lagi duduk santai bersama papahnya Masya Allah dan postingan ini pun diunggah oleh akun Leslar Al-Fatih underscore FC Ada kalimat juga yang dituliskan, santai banget bos kecil katanya tuh Hingga komentar pun di persahabatan tuh banyak sekali diberikan dari Biatul Adawiyah situ mengatakan Ini yang kemarin atau baru katanya tuh Ini ada yang bertanya persahabat ya, kemarin apa yang baru Dan kita lihat aja nih persahabat jawabannya Dari Humayroh19 Kemarin kakak kelihatannya tuh Persahabat ya dijawab Ini momen kemarin Terlihat dari baju yang dipakai Persahabat ya Bang Lintar juga ini Baju yang dipakainya ini sepertinya baju kemarin Cidukan kemarin yang baru diposting Persahabat ya Tentu kita bahagia sekali Alhamdulillah mudah-mudahan ya Leslar Entertainment selalu solid dan selalu kompak Dan juga idola kesayangan kita Semoga selalu sehat dan selalu bahagia dan kita lihat juga, para sahabat, ke kabar selanjutnya. Ini info penting juga untuk kita semuanya, karena vitamin bahagia disuguhkan lewat channel YouTube Lestari Entertainment. Saat ini, para sahabat ya, sudah ditayangkan di channel YouTube Lestari Entertainment yang belum mampir. Silahkan mampir, karena vitamin bahagia momen saat liburannya BBL ke Bandung. Ini kebahagiaan yang kita dapatkan siang hari ini. Semoga dukungan dan support juga semakin banyak untuk Lesnar Entertainment. Berikutnya persahabat kita mampir ke postingan Indosiar. Baru saja Indosiar mengunggah sebuah postingan foto deretan artis jebolan Indosiar nih persahabat ya. Dan ada sebuah kalimat kuning segar tapi bukan jeruk tuh. Salah satunya ada Bunda Lesti Kejora, Masya Allah si cantik Kebanggaan kita semuanya Dan salvo juga kalimat caption yang dituliskan Cihuy ada yang kuning-kuning Seger nih mana favorit kalian Pastinya favorit kita semuanya Adalah bunda Lesti kejora Tuh nama Lesti Ini banyak sekali bersahabat yang Diberikan di kolom komentar Lesti, Lesti, Lesti Luar biasa banget ya Pokoknya nama Lesti kejoran Ramai banget Terbukti juga dukungan semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Kemudian juga persahabat kita simak diunggah terbarunya Bunda Lesti ini Bunda Lesti mengunggah ini jalur endorse atau iklan yang ya MS Glow Walaupun lewat jalur iklan kita tetap support yang terbaik ya untuk Bunda Lesti Semoga menjadi bagian dari MS Glow terus dan semoga selalu sukses untuk usahanya amin